Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi sahabat ketemu lagi dengan kami Almera Parabola sahabat-sahabat almera parabola di rumah memang dalam beberapa hari kebelakang untuk satelit Asia Sat-9 ada mengalami gangguan masalah transponder khusus untuk transpondernya di Nine Media ya hanya satu transponder saja ya yang aktif di 12655 vertikal 45.000 khusus untuk siaran-siaran FTA ini di Ninmedia akan Almera lihat setelah scan tadi Hai channelnya ternyata Maliu channel ini uh, dia pindah transponder siarannya dari 12415 vertikal 45000 ke lima lima vertikal 45000 dan hasil dari scan tadi sebanyak 58 channel yang FTA jauh lebih sedikit dari yang pernah aktif di dua transponder dan akan Almera lihat channel apa yang terbaru ya TV Mandarin Dubai Sport pun ikut pindah kan kita cek untuk channel-channel lokal sahabat pemerah parabola TV1 Antv Net TV Trans TV TV7 serta TV DPR nasional ya, apalagi Metro TV Kompas TV. sahabat bisa cek sendiri di rumah masing-masing untuk min media ini tidak ada perubahan ya sahabat almera parabola di rumah yang berubah hanya posisi dari channel-channel di transponder 12415 vertikal 45.000 ini yang berpindah ke 12655 vertikal 45.000 dan memang maleo channel ini sempat hilang ya kemarin sahabat almera